Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngaos ngaji obrolan obrolan zaman sekarang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa jumpa kembali melalui channel YouTube. Pada kesempatan ini ada beberapa uh, pertanyaan dari kawan-kawan diskusi tentang Baper. Kok baperan banget sih? Ya, mungkin teman-teman eh, eh, Ngaos eh, sering menemukan kasus seperti itu. Ada seseorang yang eh, dia bercanda, mau tapi dibercandain, dia tersinggung, ya ngambek, pundung, ya. Nah, jarang, kadang-kadang kondisi seperti ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu iklim sebuah pertemuan. Kenapa sih orang itu bisa baperan? Ya. Nah, saya mencoba bertanya kepada teman-teman dari beberapa kalangan, dari SMA, dari beberapa mahasiswa, dari kawan-kawan pengajian. Ya, kira-kira pendapatnya menurut mereka, baper itu kadang-kadang terjadi kalau orang banyak masalah, ya, lagi masalah. Uh, agak stres, ya sehingga dia jadi sensi. Ya. Orang yang biasanya tidak, kata-katanya tidak menyinggung, uh, karena dia sedang ada masalah, dia cepat uh, tersinggung, sensitif. Uh, ini mungkin, saya kira uh, setiap orang pernah mengalami kondisi seperti ini. Karena nanti saya akan melihat apakah baper ini normal, sikap yang normal atau tidak normal sih ya. kemudian ada sebagian teman yang mengatakan kepada saya bafaran itu karena uh, sejak kecil memang dia introvert tertutup uh, jarang berteman ya, jarang bersosialisasi kecerdasan sosialnya yang bermasalah uh, sehingga dia sering mengalami miskomunikasi. Bisa juga karena sebagian mengatakan beda budaya, ya beda budaya mungkin eh, di budaya tertentu, ya eh, beberapa kalimat, beberapa sikap itu dianggap biasa. Tapi untuk orang yang lain itu sangat menyinggung perasaan. Eh, penyebab yang lainnya. Uh, mungkin untuk khusus untuk perempuan Katanya saat menstruasi itu Kondisinya lebih sensitif ya. Lebih sensitif uh, Ada lagi penyebab yang lainnya Mungkin uh, teman-teman Ngaos bisa apa Pernah uh, merasakan sendiri Tapi uh, Dari semua itu ya Saya bisa mengatakan bahwa uh, Baper ya baper itu atau ya tersinggungan ya sampai akhirnya melahirkan sikap uh, uh, pundung ya atau ngambek itu uh, disebabkan oleh uh, tadi beberapa faktor ya dan kalau sebabnya ketahuan solusinya jelas lebih mudah ya uh, penyebabnya banyak masalah berarti kalau sedang ada banyak masalah ya kita harus sedikit eh, apa eh, sedikit menahan diri untuk banyak berbicara atau menunjukkan sikap-sikap tertentu kalau penyebabnya karena tadi ekstrovert karena introvert ya eh, orangnya eh, ya ini sebetulnya bisa dilatih ya orang-orang yang kategori suka menyendiri itu bisa dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Dan setahu saya tidak ada orang yang 100% persen extrovert, ya sangat welcome, sangat terbuka, dan 100% introvert itu tidak ada. Sikap extrovert dan introvert, tertutup dan terbuka sebetulnya sangat dibutuhkan oleh kita tergantung tempat dan waktunya, tempat dan waktunya. Terlalu extrovert. Tidak bagus, terlalu introvert juga Tidak bagus, jadi Sebaiknya harus ada di Posisi tengah-tengah, ya Tergantung situasi dan kondisi Kita tidak bisa open Ya, atau istilah orang Umumnya sebut Orang, apa, mulut ember Segalanya diceritain, segalanya Saya kira tidak bisa juga uh, Berperilaku Bersikap seperti itu Eh uh, yang pertama saya kira untuk solusinya adalah Positive thinking Ya, Ketika ada orang eh, Datang Ketika ada orang datang Atau ada beberapa orang Sedang ngobrol Kemudian kita merasa bahwa orang itu sedang Membicarakan kita ya, Bahwa orang itu sedang melakukan sebuah perencanaan atau ada niatan-niatan buruk terhadap kita. Ya. Ini kan disebabkan oleh negatif thinking orang itu terhadap mereka yang sedang ngobrol. Padahal, ya, belum tentu ngobrolin tentang kita. Ya. Ngobrolin tentang kita ya. ini, persepsi seperti ini, kalau tidak diatasi, ini. Bisa mengarah kepada gangguan mental, ya, gangguan persepsi. Ya, kita tahu, misalnya salah satu gejala skorvania itu adalah merasa orang lain itu sedang melakukan rencana jahat terhadap kita, sedang ngomongin kita, semua rahasia kita ada di kepala mereka masing-masing. Ya. Nah, itu kalau dibiarkan, ya, akan bisa mengarah ke gangguan persepsi. Dan kita harus berpikir rasional, rasional dalam arti eh, kita misalnya apa sih untungnya dia ngomongin kita, ya, dan juga apa sih ruginya kita diomongin sama dia, ya. Ada sebuah pertemuan, kemudian tiba-tiba ketika kita datang pertemuan itu bubar, lalu kita Waduh jangan-jangan jangan-jangan jangan-jangan ya negatif thinking terus ya ya kan sangat banyak sekali kemungkinan kemungkinan yang lain pertama memang pembicaraannya butuh-betul selesai ketika kita datang atau mereka memang sudah lama berbicara udah berjam-jam dan di jam itu ketika kita datang mereka sudah Berencana untuk pergi ke tempat lain punya perencana ma rencana masing-masing ya cuma e, ngelihat dari sisi waktu kayak berurutan kita datang mereka bubar ya padahal sebetulnya e, belum tentu ada hubungan antara kedatangan kita dengan bubarnya perkumpulan mereka jadi dikembangkanlah positive thinking ya e, kemudian juga e, kita harus memikirkan dampak negatif pada diri kita, ya. Apa sih? Uh, ya, yang jelas ya, kita setiap orang saya kira tidak suka uh, berteman dengan orang yang baperan. Kalau kita ditanya, misalnya kalau ada orang teman baperan, suka atau tidak, ya, ya. Kemungkinan saya kira tidak semua orang tidak suka dengan orang yang baperan, ya. Artinya kalau kita memiliki ciri-ciri baper, ya, terkategori orang-orang baper, ya orang lain juga tidak akan suka dengan kita. Karena itu kita harus merubah sikap kita, kita harus merubah cara berpikir dan cara kita mempersepsi sebuah kondisi. Nah, apakah ini normal atau tidak? ya Kembali, kalau saya melihat normal dan tidak normal itu dengan kewajaran atau keumuman. Ya. Secara umum, orang itu tersinggung marah atau tidak? Ketika misalnya ada orang yang mengatakan, kamu kurang banyak baca buku, misalnya, ya atau uh, seorang guru ya seorang ustaz sedang ceramah menyampaikan sebuah tema ya lalu kita merasa tersinggung wah ini kayaknya saya yang jadi objeknya nih memang sengaja nih saya sedang membicarakan saya memang sengaja ingin mempermalukan saya di depan publik ya nah kita lihat yang lain ya kita yang lain, yang lain asik-asik saja, tidak ada yang tersinggung, ya. Nah artinya ya kita yang agak sedikit tidak lazim ketika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Artinya kita yang harus mengoreksi diri kita karena orang yang lain bisa santai, disuruh belajar, kenapa kita harus tersinggung disuruh belajar? Ya, kalau emang itu sebuah kenyataan bahwa emang kita jarang membaca, ya. Tentunya itu sebuah teguran positif. ya. Dan ingat sahabat-sahabat eh, eh, ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, memiliki sahabat yang sejati adalah menurut saya adalah sahabat yang mau mengoreksi kekurangan-kekurangan kita. Dan sahabat yang culas atau sahabat yang apa penjilat ya. Justru dia tidak pernah mengkritik kita Selalu memuji kita Selalu mengiyahkan kita Selalu oke okay, bos, oke okay, bos Saya kira ini teman yang tidak benar ya. Teman yang benar Atau kumpulan, sebuah perkumpulan yang benar Orang tua yang benar, guru yang benar Saya kira dia akan mengingatkan Kekurangan-kekurangan kita Supaya kita melakukan interpresi diri Uh, anggaplah ya ketika ada orang yang mengkritik kita ya harusnya kita bersyukur menurut saya ya, karena untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri itu itu tidak mudah ya kita melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri itu sangat sulit yang saya rasakan karena pada saat yang sama kita menjadi subjek yaitu yang menilai yang melakukan penilaian sekaligus menjadi objek atau orang yang dinilai itu tidak mudah, kecuali kita sudah punya, uh, sudah membuat list, indikator-indikator, uh, sehingga kita tinggal checklist aja ada atau tidak indikator itu pada diri kita. ya Nah, ketika ada orang lain memberikan nasihat, mengoreksi kita dengan segala gayanya. Ya, karena setiap orang punya gaya dan cara berbicara yang berbeda-beda ya anggaplah itu sebuah e, konsultasi gratisan ya dia membantu kita melakukan muhasabah sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui ya seperti sebuah peribahasa e, gajah di seberang lautan kelihatan ya e, kita bisa melihat kesalahan-kesalahan besar Uh, orang lain, tapi kesalahan diri kita kadang-kadang kita tidak bisa uh, mengetahuinya. Dan ketika ada orang yang mengkritik, yang dengan berbagai cara tadi mungkin agak sedikit kasar atau apa, ya anggap itu sebuah anugerah, sebuah uh, bentuk uh, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar kita uh, apa, agar kita merubah. Pola-pola, sikap-sikap yang selama ini ternyata tidak benar, ya dan tentu uh, kita uh, berdoa. ya Kita bantu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang baperan, ya. karena tadi kerugiannya sangat besar sekali. ya Kita tidak suka dengan orang yang baperan, demikian juga orang lain akan tidak suka kepada kita kalau kita termasuk orang-orang yang baperan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ba ba'dudon nih ismun. Isteri bukasi rominal don, inna ba ba'dudon ismun. Jauhilah e, buruk sangka karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ya, ketika ada orang yang ngobrol, ya, kenapa kita harus e, berprasangka bahwa dia sedang ngobrolin kita? Ya, itu namanya Gede, terlalu gede rumah, ya terlalu uh, percaya diri bahwa kita sedang menjadi pembicaraan orang lain. Ya, mungkin untuk tema baper ini, saya kira uh, seperti itu. Ya, kita kembali harus berpikir positif, berpikir rasional, kemudian melatih diri mengembangkan kecerdasan sosial dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sikap baper ini Alhamdulillahirobbil alamin ala Muhammad wa Ali Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh